Avokat atau alpukat persia americana adalah tumbuhan penghasil buah meja dengan nama sama. Tumbuhan ini berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah... ...dan kini banyak dibudidayakan di Amerika Selatan dan Amerika Tengah... ...sebagai tanaman perkebunan monokultur... ...dan sebagai tanaman pekarangan di daerah-daerah tropika lainnya di dunia. Pohon, dengan batang mencapai tinggi 20 meter... ...dengan daun sepanjang 12 hingga 25 cm. Bunganya tersembunyi dengan warna hijau kekuningan... ...dan ukuran 5 hingga 10 mm. Ukurannya bervariasi dari 7 hingga 20 cm... Dengan masa 100 hingga 1000 gram, biji yang besar 5 hingga 6,4 cm Buahnya bertipe bunyi, memiliki kulit lembut tak rata berwarna hijau tua hingga ungu kecoklatan, tergantung pada varietasnya Daging buah alpukat berwarna hijau muda dekat kulit dan kuning muda dekat biji, dengan tekstur lembut Alpukat, buah nikmat kaya manfaat Alpukat merupakan jenis buah yang memiliki kandungan lemak tinggi, sekitar 20 kali lebih tinggi dibanding buah-buahan lain. Nama latin tanaman alpukat adalah Persea americana, diyakini berasal dari Amerika Tengah. Buah ini dikenalkan ke Indonesia oleh Hindia Belanda sekitar tahun-tahun 1920 sampai tahun 1930. Belanda saat itu membawa alpukat ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan lemak masyarakat yang tinggal di pegunungan. Dalam satu sajian buah alpukat, sekitar 50 gram, terdapat mengandung 80 kalori, 8 gram lemak, 4 gram karbohidrat dan sekitar 1 gram protein. Selain itu terdapat juga berbagai macam vitamin seperti C, B6, E dan K juga mengandung mineral penting seperti magnesium dan potasium. Alpukat memiliki banyak vitamin yang menawarkan nutrisi sangat berguna untuk kesehatan. Apa saja, vitamin B5, membantu menurunkan tingkat stres, meringankan rasa sakit dari artritis dan kolesterol tinggi. Vitamin B6, membantu treat diabetes, pendarahan menstruasi, insomnia, dan morning sickness juga car sickness. Vitamin E, memiliki anti-aging properties dan mendorong perawatan kulit alami. Vitamin K, membantu mencegah terjadinya internal bleeding, biliary obstruction, dan osteoporosis. Vitamin C, membantu meringankan dalam beberapa kelainan mata, eye disorder, kolesterol, dan penyakit jantung. Folat-folate, membantu perbaikan dan fungsi DNA. Potasium K, membantu meringankan stroke dan tekanan darah tinggi. Omega-9 Fatih Acid, melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan pembakaran lemak tubuh. Omega-6 Fatih Acid, memegang peranan yang krusial dalam fungsi otak. Oleh karena itu, mengingat manfaat alpukat yang mungkin sangat penting bagi tubuh seperti di atas, maka jangan remehkan kemampuan buah ini. Upayakan untuk mengonsumsinya dengan dosis tidak berlebihan dan lakukan secara teratur untuk mendapatkan manfaatnya secara maksimal. 20 khasiat alpukat untuk kesehatan, salah satunya mencegah tekanan darah tinggi. Alpukat adalah salah satu buah yang populer di seluruh penjuru dunia. Terbukti, buah ini digemari berbagai kalangan usia. Selain rasanya yang enak, alpukat memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh. Bahkan buah ini kerap dijadikan salah satu menu diet bagi mereka yang berhasrat menurunkan berat badan. Selain itu, alpukat juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan rambut. Tidak hanya dengan dikonsumsi, manfaat alpukat bagi rambut juga bisa didapatkan melalui penggunaan rangkaian produk perawatan rambut yang tepat dan menutrisi. Salah satunya adalah sampo dan kondisioner dari PANTENA Gold Series Smooth Sleek. Alpukat disebut mengandung lemak tak jenuh sehingga aman untuk dikonsumsi secara rutin. Tak hanya lemak baik, buah yang satu ini juga memiliki kandungan vitamin A, B, C, E, dan K serta karbohidrat, protein, folat, hingga magnesium. Di sisi lain, alpukat juga kaya akan sterol tumbuhan yang dapat menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung. Buah ini juga dipercaya dapat mencegah risiko terkena penyakit diabetes. Sebuah penelitian menyatakan mengonsumsi alpukat dapat meningkatkan penyerapan antioksidan 2,6 hingga 15 kali lipat. Itulah mengapa buah alpukat sangat baik sebagai sumber lemak sehat ketimbang makanan lainnya. Selain itu, lemak pada alpukat dipercaya menyehatkan lapisan usus, sehingga mengurangi risiko sembelit hingga mencegah gejala sindrom iritasi usus besar. Namun, masih banyak lagi manfaat dari buah alpukat baik bagi kesehatan tubuh, rambut, maupun kecantikan. Berikut adalah 15 manfaat alpukat bagi kesehatan tubuh. Manfaat alpukat bagi kesehatan 1. Meningkatkan kesehatan pencernaan. 2. Menjaga kesehatan mata. 3. Meningkatkan kinerja otak. 4. Membantu perkembangan otak janin bagi ibu hamil. 5. Membantu menurunkan berat badan. 6. Meringankan gejala artritis. 7. Mencegah penyakit kanker. 8. Menjaga kesehatan rambut. 9. Mencegah penyakit jantung. 10. Menjaga gula darah dan mencegah diabetes. 11. Menurunkan kolesterol 12. Menjaga kesehatan kardiovaskular atau jantung 13. Menurunkan berat badan 14. Menyehatkan kulit 15. Mencegah radang sendi dan encok 16. Mencegah tekanan darah tinggi 17. Menangkal radikal bebas dan detoks racun 18. Menjaga kesehatan mata 19. Mencegah cacat lahir 20. Mengurangi risiko stroke